Allah no, Allah no, no, no. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa Wa muhammad <coughs> alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Diberikan umur sekaligus kesehatannya <tuh> Mudah-mudahan pada malam ini kita Dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Yang makbul dan yang mabrur Amin Allahumma Ya Allah Ya Rabbal Alamin InsyaAllah pada malam ini Yaitu ayat yang ke-26 ya. Inna Allahala yastahi ayat riba Yang pegang Quran Uh, semua barokah ya baca dulu semuanya bareng-bareng satu ayat aja dari Inallaha sampai ilalfa ikuti aja ya ibu-ibu <coughs> uh, kalau bawa Quran ya di aus sadayana sarang supados kengeng Barokah kurang haus satu ayat ya walaupun satu ayat berapa huruf kan itu ya? Azubillahiminasyyilto ya, bantu aja. Bismillahirrahmanirrahim Ya, yang baguran keras aja ya, tolong. Inna Allah la yastah i'ai yadriba masalam, masalam ma ba'udutan fa ma fauqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَانَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَى bihada masalan yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi Fasiqin. Alhamdulillah ya Allah memberikan kesempatan untuk membaca walaupun hanya satu ayat ya walaupun hanya satu ayat jadi insyaallah dari satu ayat ini kalau dihitung berapa huruf ya lebih dari sepuluh dua puluh huruf, satu huruf itu sepuluh kebaikan. Kebaikan insya Allah, Allah akan berikan. Insya Sesungguhnya Allah tidak akan pernah apa. Jalir janji, mengingkari janjinya, Allah tidak akan pernah. Kalau sudah janji dari satu huruf sepuluh kebaikan, insya Allah, Allah akan berikan itu. Ya, tinggal menunggu kita kebaikan-kebaikan dari Allah inna sesungguhnya Allah layas tidak segan-segan kalau bahasa sunda mah mual isin gitunya jadi Allah itu tidak akan malu. ayadriba masalah. ayadriba karena ngajadikan Allah masalah karena perumpamaan. baudatan yaitu Uh, nyamuk kalau kalau diurang mah nyamuk teh nawn pak ringit atau rame namanya teh ada rengit, rametuk, nyamuk bang nyamuk atau ringit fama faukoha atau yang lebih besar dari nyamuk faamal ladina mangka anapon jalma jalma amanu anu ariman ia jalma jalma amanu anu ariman ia jalma jalma Fayaklahmu nak mangka ngayakinken ia jalma-jalma anu iman Annahu kana yen salah resna, tanapi sesungguhnya nyamuk ia ya, contoh ia ya, perumpamaan itu alhaku benar mirrobihim dari Rob Ie Jalma Jalma Wa amal ladina <coughs> Sareng anapon Ari Jalma Jalma Kafaru Anu kalufur ie Jalma Jalma Fayaku luna mangka Nyararita Atau berbicara ie Jalma Jalma Anu Kufur Mata'arod Allah. Untuk apa Allah jadikan nyamuk ini bihadza masalan dengan perumpamaan. Yudilu bihi katsiron. <coughs> Yudilu. Nyesatkan bihi ia perumpamaan kathiron tingkahna anusir. Wayahdi sareng menangpituduh bihi kusabab ia. Perumpamaan contoh kathiron anusir. Wa mayudhillu bihi dan tidak akan menyesatkan Allah ilal fasiqina terkecuali kepada orang-orang yang fasik. Tidak akan Allah sesatkan semua manusia terkecuali orang-orang yang fasik Allah sesatkan. Seperti apa orang yang fasik? Nanti ayat selanjutnya. Inna la yastahyi riba ma di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang perumpamaan Ini merupakan kebijaksanaan Allah dalam satu permasalahan supaya lebih jelas Lebih terang, lebih bisa di mafhum tujuannya maka Allah memberikan contoh memberikan perumpamaan asbab nujul dari ayat ini karena sebetulnya setiap Allah turunkan wahyu ibu bapak semuanya ini ada sebabnya ada sebabnya Kejadian di dunia sebagai historis Turunnya wahyu dari Allah melalui Malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam Itu sesuai dengan kejadian yang terjadi di muka bumi ini Nah sebelum ayat ini Oleh Allah diwahyukan kepada baginda kita ini terjadi ketika itu pencemoohan orang-orang Yahudi. Anil Hasan pi kitabihi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surat yang disebut dengan surat Al Ankabut maka di situ ada apa ada perumpamaan ada semisalnya yaitu yang diumpamakan yang disamakan dengan al ankabut apa itu al ankabut itu al ankabut itu adalah makhluk Allah yang kecil yang kita sering sebut dengan laba-laba atau ramad lancah ramad lancahnya ada ramad lan, lancah atau labala, laba laba-laba sehingga surat itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ankabut lalu Allah mewahyukan lagi mengumpamakan dengan azubab, azubab az dalam ayatnya jadi Allah sering mengumpamakan menyepertikan dengan makhluk Allah yang kecil. Lalat, nyamuk atau apa ini laba-laba, uh, ini yang kecil. Maka orang-orang Yahudi ketika Allah mewahyukan ayat yang mengumpamakan seperti al-an kabut itu semuanya dohakat tertawa sambil mengatakan apa kata orang Yahudi itu sambil mengatakan ماذا Mada أراد Mada wahai Muhammad untuk apa sih Allah itu tujuannya ini dijadikan contoh makhluk yang kecil ini yang rendah ini yang kecil yang rendah ini dijadikan contoh untuk apa sih ya Allah itu Lalu mereka merasakan bingung dengan contoh itu dan tidak menerima dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. Akhirnya mereka Yahudi semakin sesat dan bertambah kekupurannya di samping kekupuran yang sudah ada. Kupurnya sudah ada ditambah lagi dengan kupurnya. Jadi ketika turun ayat-ayat yang Allah mengumpamakan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kecil itu, orang Yahudi tohakat, tersenyum, senyumnya sambil sinis, Pak. Bukan senyum gembira, bukan senyum bahagia, tetapi senyumnya sinis. Ah, itu menyepelekan, "Mada buat? Apa sih Allah bikin contoh?" Ya, atau contoh mau yang besarlah makhluk Allah bikin contohnya ini Allah bikin contoh dengan apa dengan dubab yang dipakai contoh ini apa lalat yang dipakai contoh ini apa laba-laba yang dipakai contoh ini apa semut ini yang kecil-kecil Allah ini yang dipakai contoh maka sebelum turun ayat ini Allah ini kemudian tidak segan-segan gitu Allah ya innallohala yasta sesungguhnya Allah tidak segan-segan mengambil contoh lagi yang lebih kecil lagi daripada dubab Nah, Nau Rengit tadi merendihina orang Yahudi teh apa sih kecil itu dubab apa lalat dijadikan contoh ini jadikan contoh dalam ayat ini yang lebih kecil lagi dari lalat dari laba-laba <coughs> Dalam surat Al-Ankabut itu dijadikan contoh kalau tidak salah ayat ke berapalah? Masalul ladina takhudhu min aulia. Ya, kalau tidak salah dibuka aja. Jadi masalul ladina seperti kan ayat menyerufakan ya, menyerufakan masalul orang-orang yang menjadikan Selain Allah dijadikan Aulia, dalam tafsir ulama di situ, Aulia itu banyak yang menafsirkan bahwa Aulia di situ perlindungan. Perlin, perlindungan jadi orang-orang yang menjadikan selain Allah itu dijadikan sebagai perlindungan berlindung kepada selain Allah kalau dulu orang berlindung kepada Lata Uzza manat ya matahari bulan itu dulu yang yang namanya selain Allah Masih Wallahu selain Allah itu banyak bisa itu harta bisa itu tahta bisa itu pangkat bisa itu apa kehormatan gila harta gila harta gila tata gila pangkat nah barang siapa orang yang menjadikan selain Allah, selain Allah itu dijadikan sebagai perlindungan berlindung kita di bawahnya dan merasakan aman kalau berlindung kan merasakan aman aman kita berlindung di bawah naungan harta kita yang banyak sehingga merasakan aman dengan harta kita bahkan dalam perasaan kita ini wah selama saya punya harta kayaknya saya tidak akan pernah ngemis Selama kita punya harta, kayanya kita tidak akan pernah membutuhkan orang lain. Selama kita punya harta, wah, saya sakit juga mudahlah untuk berubah. Orang lain cuman puskesmas. Banter-banter orang lain, apa? Bromius, ya. Kita amal langsung aja. Panas tiris demam dikit juga Singapura. Ya. Dikit-dikit jangar Amerika, cari dokter yang hebat, itu kan? Apalagi sekarang lagi gencar virus uh -uh, corona, <guruh> corona. si <coughs> virus corona, orang hayang corona, <coughs> virus corona, apa corona, apa aja, ya? Virus corona sampai masyarakat ini takut dengan virus itu. Bagaimana lupa kepada yang bikin virus, lupa kepada yang punya virus? Siapa Allah ya? Walaupun kita lari kemana, mengusahakan seperti apa? Kalau kita sudah mati melalui sebabnya apa saja, ya mati dulu. Saya punya tetangga di Garut, zaman virus peluk burung ya flu burung sampai tetangga itu ayamnya banyak karena heboh flu burung ini ayamnya pak dipotong dibagikan dijual karena takut virus flu burung habis ayamnya dijual dia itu sakit kenapa bukan bukan flu burung sakitnya ya dari peluk selamat datang apa penyakit yang lah bengek bu Hai nah engap bukan peluk burung bukan tuh ya kalau kita sudah memati ma ini mati bukan karena penyakit tapi karena aja penyakit itu cuman sababia supaya te aneh nah tadi anehnya lumpang tapi mau tuh kan aneh aneh ya tadi ngobrol tuh kan mati aneh tadi kan di masjid sama kita ini orang-orang yang soleh, para pencinta akhirat ini -an mati. aneh mati ah aneh tapi kalau sakit dulu enggak enggak aneh berarti bukan karena sakit sebetulnya karena ajalnya sudah sampai banyak orang yang sakit ya Pak sudah puluhan tahun sampai sekarang setruk tetangga saya, ya orangnya apa yang yang usianya udah nggak ada yang samanya udah nggak ada, ini udah 15 belas tahun setruk, setruknya nggak sembuh, matinya nggak ada, <tuh> ya ini pak yang sakit malahan terus kuat panjang umurnya, ih pak yang sehat jalan-jalan ke gas terus mandi setelah mandi bikinin air kopi RW11 tuh jamaah saya bikinin air kopi pulang dari gas terus ada bala-bala kopi jeng bala-bala ya ya tapi cobaanku ibu mati enggak makan kopi jeng bala-bala nah, banyak orang yang makan kopi terus bala-bala ya Nah, itu beda dengan Ustadz Yasin yang di Sadang Serang pulang Jumatan sambil TV minum apa kopi sama tolak angin iya biasanya bablas anginnya ini mah bablas iya nyawa nih almarhum bapak Ustadz Yasin itu itu jangan coba-coba kayaknya ada kontradiksi di situ ya ada ada pertempuran antara apa tolak angin dengan kopi ya ya peminat kopi itu jangan campurkan seperti itu karena sudah ada contoh tapi bukan karena itu ajal apa itu masa babi Sababia. Uh, bahkan bala-bala sama kopi meninggal ya bala-bala sama kopi mening pada awaknya up, sehat bugar Pak saya mandiin sehat Pak Uh, masih kena taruh, kena taruh ya usianya di bawah saya kira 43an anak orang itu pulang dari sibuk lari mas lari pulang lari sama istrinya jogging lari jogging nih sibuk, beres minum bala-bala -bala sama ini innalillahi wa inna pagi hari apa jalan-jalan sore hari saya makamkan di Cikutra itu yang namanya umur gak karuan mas ya jangan kita menunggu apa tua jangan kita menunggu sakit ah nanti ajalah sujud rukumah ibadah ke masjid mah nanti udah tua ah nanti aja sekarang mah, masih sehat kita uh berangkat kemana-kemana aja nantilah udah tua baru kita ke masjid. ipa usia enggak saya banyak nggak tahu semuanya ya, nggak tahu muda nggak tahu tua maka kita jadikanlah kesempatan mumpung kita sehat mumpung kita ada di tempat, yuk kita makmurkan masjid kita ini. Masjid kita kan bukan, bukan masjid perorangan ini, ya, masjid semuanya ya kan, beri bebas mungkin kan, saya juga dari luar rw masuk ke sini bebas, ya. Ini kan yang yang sodakoh karvet ini pengen dipakai ya sujud. Yang sodakoh ke masjid ini ini apa? Kecil atau besar pengen punya fahala. Kita waayu amiro makmurkan masjid ini. Oleh siapa? Oleh kita semua nanti masjid ini akan dijadikan kendaraan pak buk. Ketika kita bangun dari kubur nanti ya setelah mati Allah bangunin ya Ba'athu manfil kubur semua dibangunkan dari kubur maka disitulah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kendaraan masing-masing tinggal kita pilih mau naik sapi kita kurban tiap tahun mau naik apa kambing kita kurban juga tiap tahun Kata sapi anak kurban uka saya kurbanmu. Irfan Maad silakan kau tunggangi di punggungku. Kata siapa kata kurban kita silakan datang bus besar masjid Al Arif datang ke depan kita ini cari jamaah bukan kita cari masjid nanti masjid yang cari kita. Woi jamaah, nih jamaah taklim jamaah solat jamaah, neh nih mau ikut enggak jurusannya ke surga langsung? Ya, kalau enggak percaya nanti aja buktikan. jangan <laughs> nanti jalan buktikan. Karena kata siapa? Karena kata Rasulullah, kata Quran dan surat Yasin pun semua yang kita pegang dalam kebaikan semuanya akan menolong kita nanti di akhirat. Apa yang kita pegang, apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, apa yang kita korbankan. Ketika menembus kebaikan, insya Allah, semuanya akan membela kita di akhirat. Amin. Allahumma ya Allah, ya Robbal kayak tidak akan lama lagi kita ini di dunia. Nggak akan seratus tahun, mas maksudnya ya. Nggak akan seratus tahun lagi. Ini semuanya calon apa? Walaupun kita ini ibu-ibu empuk. Dagingnya montok. Tiap hari pakai wedak, pakai lipstik, ya. Ini calon siapa? Siap. Iya, calon mati. Setelah mati itu apa? Jadi makanan cacing, cacing Ibu. Ya, makanan cacing, le. Ya. Sok mau raja, mau siapa saja yang matina sudah lama, bongkar lagi tinggal tulang belulang. Dan dagingnya sudah hangus, sudah buruk, sudah bau, bacin semuanya. Mana kaya teh? Mana pejabat? Mana orang ganteng? Mana orang ini? Gak ada. Apalagi disindir oleh Allah, Pak, di akhirat itu semuanya. Pertama, apa? Watin, wazai, waturisin, sin, lakon, insana, fi, asani, tak manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bagus, bu orang ke alhamdulillah dibandingkan jeng hayam ganteng saha ha -ha, dibandingkan jeng monyet gelisaha dibandingkan jeng gajah gelisaha khulak nal insana piasani takwim semuanya gaya, gagah, cakep ganteng manusia ibu dari masrik sampai maghrib tapi ayat yang kedua sumarodadnahu asfalasafin kemudian yang ganteng itu yang kaya itu yang gelis itu sumarodadnahu asfalasafin yakin akan Allah kembalikan semuanya ke mana ke tempat anu pang handapna yakni neraka ya berarti kabeh jelema calon neraka dari masyrik sampai maghrib semuanya nu geulis nu kasep nu goreng patut nu raja nu miskin sadayana bakal jadi calon ahli neraka. Kak kumaha urang jadi calon ahli neraka? Ya calon ahli neraka. Nah, ayat selanjutnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. So. Yang suka dibaca oleh Pak Ustaz Sofian. Terkecuali ahli neraka semuanya, terkecuali orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal shol. Taet ta hanumual teh, kabeh masuk neraka. Kapehana namanya reksa saha oge ibu. Terkecuali jalanu iman, jeng anu amal shol. Kumanu iman ungu tak masoleh kebatinan, teman. Kiu, solat mang jadi cukup cukup naon, cukup di dalam hati iman sama Allah sama Rasul, tapi nggak pernah melakukan amal kebaikan. Ingat dalam ayat yang lalu itu iman itu bagikan fondasi amal soleh, libatkan bagi apa? Bangunan yang berdiri di atas pondasi akan kuatkah? Satu bangunan, kalau tanpa pondasi, nggak akan ya. Kalau kita bangunan ini berdiri di atas pondasi yang kuat, insya Allah akan kuat. Itu sering saya sampaikan. Kenapa? Karena melakukan amal soleh, kadang-kadang orang tidak muncul, tidak tergerak dari apa, dari keimanan, tak lagi apa. Baca surat Yasin. Oh, rajin banget, Pak. Ya, iya, atuh, Bapak tekan banyak utang. Oh, Bapak baca surat Yatim karena banyak utang. Iya. Kata ustadz, kalau tiga kali baca surat Yasin, utang saya akan lunas. Bapak udah berapa kali surat Yasin? Sudah enam kali lunas utangnya, belum? Terus gimana, Bapak? Ah, kalau belum lunas aja mah, Ah ganti ah, gak akan surat-baca surat Yasin. Tuh, ganti wakilah bapak wakian, iya pengen lunas utang, iya wakian udah minum dibaca utang tetap enggak lunas, ganti sama apa? surat apa? ganti sama surat al -mulku. oh ganti surat itu, ganti surat tetap utang enggak kebak, kebayar, datang sama saya Pak Ustaz gimana tuh surat surat al mulku surat al surat ini, enggak bisa tinggalkan semuanya, enggak pernah utang saya enggak kebayar-bayar Oh, itu aja kalau surat semuanya udah kebaca, baca satu lagi surat apa? Surat tanah. Bayarkan karena hutang pun lah. Ya, surat tanah jual tanah, bayar lunas surat tanah. Nah, orang-orang ini kalau seandainya baca Quran, dikir, salawat, dan sebagainya, muncul kemauan ama soleh itu bukan dari keimanan, itu tidak akan lama, Pak ya kan lama. Tahajud karena pengen kaya. Ya, salat Tuhan karena pengen banyak uang. Yes? Kalau uangnya sudah dapat, pasti tahajudnya selesai, duhanya juga berhenti. Kenapa? Karena sudah kaya. Untung tercapai kayaknya coba kalau tidak orang tahajud terus kayaknya enggak sholat duha terus kayaknya enggak orang itu akan berpikir ah ripuh eh tahajud kalah ngagujud gini sholat duha kalah naon kalah ngahaha udah ajalah bohong kata siapa baca ini pengen kaya baca itu pengen Kita apa? seperti itu nanti orang itu akan tidak suka benci kepada apa yang dibacanya kenapa? karena tadinya tujuannya bukan dari I iman semuanya bukan tujuan itu semuanya hadir di tempat ini karena pengen ridho. kalau pengen ridho, Allah berarti datangnya karena dorongan I iman, kalau dorongan iman pengajiannya akan abadi pak kalau dorongan iman tolabul ilminya jelas rindu kepada ridoa itu Allah coba kalau ngajinya pengen apa pengen apa pengen buruh tahu-tahu di sini hadir50.000 kalau satu kali hadir Bapak dikasih 50000 Insya Allah Mas nggak harus diumumin satu kali ngumumin besok akan semua hadir satu RW ya semuanya kasih puluh ribu 50 ribu Ih, yang namanya uang mungkin habis 2-3 kali dikasih puluh ribu banyak orang yang karena uang datangnya kalau bukan karena iman tapi karena uang datangnya insyaallah tidak akan lama pengajian itu karena kalau uangnya habis orangnya juga habis Allahu Akbar. Makanya kita semua berdirilah amal soleh terkecuali amal soleh yang melakukan amal saleh lah yang akan apa? Selamat di akhir di akhirat ya. ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah ya. Ulangi. Masalul ladzina ta'khudhu min dunillahi Jadi orang-orang mengumpamakan dalam surat Al-Ankabut Allah ini mengumpamakan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai perlindungan ya, sebagai perlindungan itu seperti awas, itu seperti laba-laba yang sedang membikin rumah. Ya, seperti laba-laba yang sedang membikin ru mata tertawa orang Yahudi kok kenapa Muhammad Tuhanmu ini apa menjadikan contoh sebagai laba-laba kita-kita kami-kami ini disepertikan laba-laba buat apa sih tujuannya lihat kalau laba-laba Pak -laba, membuat rumah dimanapun jadi Ketika mereka ini laba-laba ini ramat lancah teng teng tang tang tang jadi rumah indah dan dia itu berlindung di dalam rumahnya merasakan kuat merasakan aman merasakan hebat ya padahal padahal kalau seandainya jangankan angin ribut angin kecil pun bisa menghabiskan rumah bala-bala tapi ya, bala-bala tapi bala, bala, bala, bala tapi, laba, laba ini tetap merasakan gagah merasakan kuat merasakan berlindung di dalam rumah tersebut nah orang-orang kafir orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang yang menjadikan selain Allah sebagai perlindungan seperti itu merasakan kalau dia itu latak dijadikan perlindungan merasakan gagah merasakan akan selamat gitu ya selain Allah dijadikan apa e, tempat berlindung, dijadikan tempat apa? tempat e, ibadah, sujud dan sebagainya merasakan akan selamat padahal menurut Allah ini, padahal menurut Allah itu sama sekali tidak ada kekuatan, Pak. Di akhirat la yanfa umalun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim ya di akhirat itu tidak ada yang memberikan manfaat dan memberikan madorot apa yang mereka sembah apa yang mereka i apa sujudi bahkan harta tidak ada manfaatnya anak-anak pun tidak ada manfaatnya terkecuali membawa hati yang selamat itu di akhirat kan kita merasakan hebat kalau kita punya harta berlindung karena harta ya nyala istilah tema tawakal terhadap harta menggantungkan nasib karena karena harta itu teh keliru pak Menggantungkan nasib karena pangkat itu keliru. Menggantungkan nasib ke anak-anak kita itu keli, keliru. Wah selama ada anak kita, mah insya Allah saya tidak akan susah. Apa ya, ya? Tidak akan su. Ada anaknya ada anaknya kaya pangkat. Padahal mah bapak ibu semuanya sering terjadi pak. Cek bahasa Sunda, lamun indungna jadi ratu, bapak budaknya jadi. Jadi apa? Indungna jadi ratu, budak jadi naon. Ah? Huh? Indungna jadi ratu. Ah? Huh? Budak jadi raja. Raja raja ya, raja. Tapi lamun ayeuna anaknya jadi raja, budakna jadi babu. Eh indungna jadi babu. Allahu akbar. Itu sering terjadinya. Anaknya kaya, punya mobil dua, rumahnya dua, ya bahkan istrinya pun dua, dua ya, kan? dua, punya apa? Punya ibu malah disuruh ngepel, disuruh ngasuh anaknya, Bu tolong anter anak ke TK, Bu tolong jemput anak di TK padahal itu ibu ibunya mentang dia anak itu punya kerjaan yang baik punya gaji yang tinggi ya kaya raya ibunya dijadikan bab babu bapaknya dijadikan bu, bujang ini tandanya akhir zaman bu ya eh, ibu punya cucu enggak punya cucu soklit, soklit, ngasuh cucu Nok kudu na makir bajakeun ka budak urang. Mamah tetep putra abdi tah ieu putrana ieu nu ngasuhna ieu bekelna ieu sagala rupana geus kumplit we. Leres? Nu ngasuhna aya. Leres. Jadi teu nitah ngasuh ka indung rata-rata ayu nama indung abdu ustaz da'ablima ridho da'ya tak asa ke anak-anak oh, ayu nama ayah incu ya Allah ibu teboga Allah ibu rido da'aloh Allah ridho da in teras bisi dosa jeng doraka anak, -anak orang kadek apa ha dek lain orang aja nak mong tapi ya Allah bisi boga niat naon ngabujangkeun jeung nitah nutuh nitah kana jadi indung turna jadi ba? bapak rata-rata tatangga sim kuring ngakakonte incuna we anakna di mana eh lah ka jalan-jalan ya Allah ya Karim ya Rom zaman akhir zaman seperti ieu ya, punya pan akhir zaman teh di mana naon teh di mana jelma ngadenge anu hamil di luar nikah eta tena naon eta diciri ciri akhir jam bahulah ma ibu lamun ayah anu hamil di tipayun teh laras hamil tipayun wow gujerun kpbhana ibunya guj gujerun gujulung siun wah ting sana riak bahulah ayah nama ramun hamil di payun Hari di dia ayo no, hamil di payun kabeh arena di payun pada moat di tukang itu <coughs> oh, tukang hamil mah kabeh di hareup hamil gitunya ya allah ya karim ya rahman ya rahim itu kok ya itu zaman sekarang, bu sudah bayi di mana ngagolek dibuang di tempat sampah dan sebagainya. Itu sudah ngeri. Tapi orang dengar seperti itu biasa-biasa saja. Tenang, tenang saja, pak. padahal itu cirinya akhirnya, akhir zaman nomor kedua, cirinya pada kiamat teh nomor kedua di mana budak gus ngababu keno jadi induk, jeng keno jadi bapa. jadi dijadi ba, babu gus dijadikan bu. Bojang, buburuh, kabudak. Lukudunah mah indung mah disenangkan. Lukudunah mah bapa mah disenangkan. Pemberi herna urang bahula diripunar ripu ngaripukan kolot nyusahkan kolot. Kita mau sekolah disekolahkan, mau mondok, di mau makan dimakankan. makankan. apa saja kita ini dikasih oleh kedua orang tua. Ya bu, dulu makanya kata Rasul ibu bapak hadirin kalau kita sebagai anaknya mau apa berbuat baik kepada kedua orang tua mengganti kebaikan orang tua ketika kita waktu kecil kata Rasulullah walaupun dunia ini diisi dengan emas walaupun dunia ini diisi dengan intang diberikan kepada kedua orang tua kita itu tidak sebadan dan tidak akan seimbang jasa kedua orang tua kita mata wajar Allah itu menunggu rido kedua orang tua kalau orang tua kita rido, Allah rido. kalau orang tua kita murka, Allah mur murka berarti keselamatan kita ini ditentukan ada di apa? di orang tua kita kita sungkemlah kepada orang tua bukan orang tua tadi suruh ini suruh itu itu punya makanya <coughs> sini Allahu Akbar udah ada lagi ya ya mudah-mudahan kita semua termasuk anak-anak yang so soleh amin kita punya orang tua punya ibu punya bapak mudah-mudahan kita ibu kita enggak pernah sakit hati oleh kita amin ibu kita pernah tersinggung oleh kita amin sehingga ibu kita ridho kepada kita, Allah pun akan ri, ridho kalau Allah ridho, pintu surga akan selalu terbuka buka, kalau orang tua tidak ridho, Allah pun murka pintu surga akan tertutup untuk apa kita ngaji, untuk apa kita semuanya haji umroh untuk apa kalau seandainya kita ini dibenci oleh kedua orang tua orang tua sungkemlah, datanglah kepada orang tua itu surgamu apalagi laki-laki laki-laki ini milik ibunya sampai akhirat Auffal tuh, seorang pemuda. Kalau soleh, Auffal apa soleh. Tuh, kan ulungan, Kak Ibu, Kak mamahnya. Nolongan di akhirat. Kenapa? Karena anak laki-laki itu milik ibunya sampai akhirat pun. Ya, beda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan nikah, sudah nomor satunya suami. Nomor duanya orang tua. Orang tua. Ya. Kalau laki-laki, tetap aja kembali kepada kedua orang tua orang tua segalanya makanya ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ajarin anak-anak kita ini supaya menjadi anak yang so, soleh ya, insyaallah <tuh> uh, selanjutnya akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang, mudah-mudahan ibu tetap semangat bu ya ibu tetap semangat, bapak tetap semangat, yuk kita mencari ridho Allah aja ya, mencari ridho kita pengen ke surga ya bu ya dengan ridho Allah, ya, bukan karena apa-apa datang ke sini, tapi kita ini karena ridho Allah, karena diperintah oleh Allah Subhanahu. Mumpung kita sehat mas, mumpung ada di tempat, mumpung Allah memberikan kesempatan, kita siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahumma ya Allah ya Robalmin, Robana Atina, Hasanah, Wafil Akhirat, Yasa Natawaki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah saw. Hadisnya jelas. Ani Anitni Abbas rawayatus sallallahu alaihi wasallam saudah waliwauhu abiyad Saya nggak usah arti ini ya, insyaallah ya. Oh, artiin baik. Ah, baik, terima kasih.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 suci, benderapan di nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi, darilah hadir Allah. Terima kasih.